Halo, Halo semuanya, semuanya. saya Abil dari NXG Cianjur. Oke, kesempatan okay. kali ini uh, kita Gil. mau ngebahas soal videografi untuk konten kreator yeah. ya, videografi. konten kreator hmm. dan video ya, pemula pastinya. Hmm. Oke, okay, Derry. Jadi sebenarnya uh, konten ini tuh pengen banget kita bahas ya, Gil dari jauh-jauh hari. Jodoh. Cuman kebenaran uh, NextG minta kita sebagai perantara untuk menyampaikan videonya mungkin eh videonya materinya okay. mungkin. ya Jadi di WA ini meskipun Kok okay? meskipun <laughs> lagi sulit ya. Meskipun <laughs> lagi pandemi kayak gini tetap uh -huh. harus bisa kreatif gitu. Meskipun nggak bisa ketemu masih bisa bikin konten ya, Darren. Iya, walaupun memang berjauhan oh. karena ada aturan pemerintah soal social oh. distancing kan. Ya udah. Jadi kita nggak mungkin juga untuk Single. ketemulah. Oke, okay, mau dari mulai dari mana nih? Uh, Sebenarnya kan ini berkaitan dengan soal videografi okay. ya. Mungkin pada awalnya videografi itu peruntukannya untuk apa sih? Sebenarnya sih kalau yang kita sama-sama tahu deh. Kalau menurut saya sih si videografi yeah. ini uh, kalau dari video ya videonya sendiri itu dinama yeah. uh, video sendiri yeah. itu disebut, disebut atau diartikan sebagai rekaman gambar yang hidup. Jadi uh, ya gambarnya bergerak gitu kalau misalkan secara teknisnya sendiri yeah. itu teknologi yang gunanya itu menangkap, mm -hmm. teknologi yang gunanya menangkap, merekam mm -hmm. lalu memproses, mentransmisikan yeah, serta menata ulang gambar yang bergerak jadi uh, video sendiri itu adalah ya teknologi uh, untuk proses atau rekaman gambar yang bergerak, sederhana itu sih sebenarnya. nah... Yeah. Tapi pada awal mulanya, sebelum ada videografi sih, yang pasti fotografi Pastinya. keluar, ya, yang sebenarnya keluar Atau yang mungkin sebenarnya muncul di dunia ini Nah, gimana Gil tadi barusan? Ya untuk video, itu kan untuk, untuk pengertian video sendiri nih, untuk penjelasan video sendiri Nah untuk selanjutnya kan hmm. ada istilahnya yang sebutnya videografi nih Ya kan? Nah, ya. kalau videografi sendiri itu Ya berbeda dengan video seperti itu, maksudnya berbeda di sini itu Videografi hmm. sendiri itu diartikan hmm. sebagai seni untuk menghasilkan gambar yang bergerak Nah, hmm. jadi ada istilah seninya itu di situ. Ada kata-kata seninya itu yang membedakan uh, dengan si arti dari kata video itu sendiri Jadi untuk videografi sendiri itu seni yang hmm. menghasilkan gambar bergerak Sedangkan video itu rekaman gambar bergerak gitu kan Seperti itu Oke okay. Jadi uh, antara video dan videografi itu sebenarnya pengertiannya berbeda. berbeda ya? Karena memang untuk peruntukannya juga terlihat. Iya, peruntungannya tersisa. pun berbeda. Jadi kalau nah, uh, videografi ah? itu senimannya lah. Seniman yang seniman video gitu. Sebutnya video uh, itu videografi. Kalau orang yang mengerjakannya pastinya disebutnya videographer gitu. Oh, oke. Okay. Bukannya kalau pun seniman itu disebutnya videographer ya? Dan videografi itu hasil sebuah... Karyanya nah, yang, yang membedakannya itu sebenarnya itu tadi sekarang gini, mm -hmm. ee, kalau misalkan kita tahu ada CCTV nih, itu yeah. ada CCTV kan? Nah, CCTV itu adalah video, mm -hmm. CCTV itu adalah video. Jadi rekaman okay. gambar yang hidup kan? Tapi di situ nggak menunjukkan yeah. adanya rasa seninya seperti itu, ada rasa ee, ya seni, bagaimana kita membuat seni. Ada estetikanya dan lain sebagainya. Hmm, hmm. Nah, makanya oh, iya, CCTV ini nggak bisa disebut dengan videografi, tapi itu hanya sebuah video seperti itu. Hanya sebuah, ya, video, hanya sebuah video, video biasa. Ya. biasa. Tidak bisa disebut sebuah. Ya, sebuah, uh, videografi, sebuah videografi, Karena videografi. Uh, mungkin tidak termasuk ke dalam karya seni seperti itu. Kalau menurut seni. dari sendiri gimana? Sebenarnya uh, videografi itu menurut saya. Ya, videografi itu apa ya? sebuah hasil video yang emang pure video aja gitu mm -hmm. loh. Paham, paham. Jadi ketika emang kita kita merekam itu disebutnya uh, hasil sebuah videografi itu. Misalkan kita hanya merekam saja itu bisa disebut videografi, videografi sih sebenarnya. Dan beda dengan sinematog eh sinematografi. Sinematografi ya itu udah udah nah, kalau udah beda lagi ya. itu adalah uh, Berbeda lagi gitu, kalau menurut saya gitu, karena saya hanya hanya memiliki uh, pengetahuan soal videografi dan sinematografi. Oh, gitu. Soal Tra, videografi tapi, itu hanya, uh, tapi dan hmm? di sini ada uh, penjelasan perkataannya juga nih yang jadi uh, uniknya tuh. Hmm? Nih, gimana, gimana? kan untuk video sendiri itu kan kumpulan gambar kan yang lumbah, jumlahnya banyak. Kalau secara kata, uh, video, video itu hmm? kumpulan gambar yang jumlahnya yeah. banyak, setelah itu berganti-ganti. Nah, sampai terbentuklah sebuah gambar yang bergerak Jadi, eh, kumpulan gambar banyak Terus berganti-ganti Dan bergerak, seperti itu kan Nah, grafinya sendiri, ini grafinya sendiri itu Berasal dari kata eh, grafien yang artinya itu merekam Nah, jadi yeah. videografi itu merekam kejadian dalam bentuk video Secara, secara kata, secara pengertian sama sih ya. Si video dengan videografi itu sendiri. Hmm. Cuman untuk e, seniman di videografinya sendiri itu nah yang jadi membedakannya itu e, yang membedakan video dengan videografi hmm. itu di seninya itu sendiri gitu. Nah, karena ada alat-alat yang emang ya kayak tadi kayak CCTV hmm. dan itu kan e, pengoperasiannya kan hanya sebatas merekam aja seperti itu. Jadi ya. mungkin perbedaannya di di di situnya kata. aja mungkin ya perbedaannya. Tapi untuk secara fungsi sama sebenarnya. Ya. Ya mungkin kalau misalkan diartikan kata perkata mungkin kata perkata. Kata perkata per kata mungkin ya, ya memang uh, menunjukkan hasil yang berbeda-beda ya. karena tergantung uh, apa ya perspektif soal menanggapi Bener. hal tersebut. Uh, tapi tetap satu tujuan maksudnya mungkin. Uh, kita mempunyai persepsi yang sama, cuman cara memahainya beda, Banyak. betul nggak Soalnya kalau saya sendiri lihatnya kan si videografi ini ada videografer, hmm. itu orang yang me men mengerjakannya lah gitu, orang yang berjalan, yang ya. mengoperasikannya gitu kan sebutnya videografer. Hmm. Sedangkan kalau video kalau video itu masih terlalu umum gitu. Hmm. Jadi ada yang ada seninya itu ya orang uh. yang mengerjakannya itu gitu. Seperti ya. itu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan uh, kalian punya kesusahan atau apa ya uh, pusing nih memahami atau, atau apa arti videografi tersebut sebenarnya sih sederhana aja ketika kita mencernanya atau kita mendapatkan arti sebuah videografi itu uh, ya udah gitu maksudnya nggak usah terlalu diperdebatkan ya karena itu sama aja yang penting teman-teman paham bahwa video itu gambar ya. yang bergerak. Paham dasarnya itu. sih sebenarnya. Video itu gambar yang bergerak. Ya. Nah kalau kalau diem, kalau nggak bergerak itu bukan video ya namanya. Foto <laughs> namanya. Tapi foto, -foto. <laughs> atau sebuah <laughs> foto gitu. Iya. Ya mungkin jangan sampai salah paham lah. Mungkin uh, terlalu jauh perbedaannya seperti video dan oh. foto itu kan karena uh -huh. jelas banget sih perbedaannya. Oke. Ini selanjutnya nih ada. Nah, kan ini kan kita mau ngebahas konten tentang hmm. YouTube dan vlogging konten juga kan ya. Konten yeah. kreator dan lebih ke lebih arah arah konten, konten. konten. Alat-alat yang dibutuhin buat bikin konten hmm. itu sebenarnya apa aja sih? Alat untuk membuat mm -hmm. konten. Kan konten itu artinya luas ya. Soalnya uh, mungkin banyak banget apa uh, hasil konten yang dihasilkan eh Uh, dari output konten tersebut, nah kan di sini kita lebih spesifik ke arah YouTube. Jadi mungkin uh, untuk YouTube sih menurut saya lebih ke arah alat-alat yang sederhana aja sih. YouTube bikin konten video kan ya. YouTube-nya, ya. Apalagi kalau misalkan uh, one man shoot gitu kan, hanya cuman kita aja yang uh, kita yang aja gitu atau konten uh, gitu. react atau apapun. Ya, itu sangat sederhana sekali sih bahkan menggunakan handphone pun bisa kan sebenarnya. Nah, mungkin untuk alat yang lebih spesifiknya, kita akan bahas satu-satu. Saya punya sedikit catatan sih untuk peralatan YouTube ya, karena mungkin kita juga sering mengerjakan tugas yang diupload ke YouTube dan hasilnya pun sudah cukup gitu. Yang pertama mungkin... Jelas di alat untuk merekamnya. Nah biasanya Gil menggunakan apa Gil? Kamerakah atau handphone? Kalau misalkan ee, dulu sih ya saya masih ngegunain handphone untuk merekam video-video e, apa aja gitu kan kayak kegiatan kampus atau mungkin e, untuk tugas-tugas kampus hmm. juga karena masih terbatas di alat. Tapi kalau yeah. buat sekarang karena kebetulan ada okay. kamera digital pakai mirrorless jadi sekarang saya pakai mirrorless mm -hmm. untuk uh, recording uh, uh, videonya gitu itu buat kameranya sendiri. Oke. Okay. Mirrorless. Cuman dah. bukan berarti yang hmm. Dan ini ya yang pakai apa yang pakai kamera apa? itu nggak bisa bikin konten gitu tapi yang pakai kamera handphone sorry yang pakai kamera handphone itu nggak bisa bikin konten ya, ya. tergantung itu kan ya, betul. tergantung betul. gimana betul. Hmm. Kameranya juga, dan tergantung kita mengoperasikannya juga, gitu ya. ya betul banget, karena memang alat untuk merekam itu sebenarnya nggak melulu harus menggunakan kamera yang profesional, ya, ya tentunya. Mungkin Bisa, kalau, pakai handphone kalau juga. dilihat lebih spesifik atau dilihat lebih jauh, sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan gitu loh di antara si konten YouTube tersebut. Yang kan? sih yang penting ketika isinya. kita emang pengen menampilkan ketika kita ingin menampilkan sebuah visual yang bagus ya mungkin kita akan lari ke arah sana atau menggunakan nah, kamera yang lebih benar. bagus cuman ketika kita ingin menyampaikan pesan yang lebih uh, baik sebenarnya menggunakan handphone bisa yang penting, yang penting isinya, isinya bisa dipahami jelas juga yeah. ya mm -hmm. bisa lah seperti itu pakai handphone juga soalnya dulu saya juga yeah. pakai handphone sebelum pakai uh, kamera DSLR atau mirrorless gitu terus nah, lain kamera ada apa lagi nih? nah sebenarnya kan kalau untuk kamera uh, kayak tadi nih kita sudah menggunakan handphone ataupun kamera ya. nah untuk mikrofon ini sebenarnya penting gak sih? sebenarnya sih kalau buat mikrofon itu pasti ya uh, penting oh. gitu. soalnya gini ya. uh, kalau misalkan oke okay, kan kalau misalkan buat bikin konten YouTube kan biasanya lokasi kan, teman-teman ngelihat-ngelihat lokasi nih uh, lokasinya enak atau enggak atau misalkan okay. ven venue-nya, hmm. mejanya dan lain sebagainya, background-nya kan uh, itu kan salah satu yang yeah. bisa bikin, ya, bikin penonton nyaman lihat konten kita gitu kan nah, hmm. cuman kalau misalkan menurut Betul. saya sendiri tuh ada dua komponen yang emang paling penting untuk hmm. bikin video sederhana yang pertama itu cahaya cahaya sendiri cahaya, cahaya. yang kedua itu Voice atau suara, nah, jadi uh, mm -hmm. misalkan nih, kita uh, bingung gitu ya, harus harus apa aja nih yang pertama, yang pertama harus punya, yang pastinya kan tadi butuh alat rekam, alat rekamannya dulu, kameranya dulu. Terus yang kedua itu ya. uh, kita ya, maksimalin betul. di audio, di audio, dan pencahayaannya ini, makanya pentingnya mikrofon, uh, mikrofon dalam artian tuh bisa, mm -hmm. bisa headset, bisa apa ya, bisa headset gitu kan yang... Uh, langsung rekam ke yeah. handphone, misalkan seperti itu, yang penting uh, audionya bisa jelas terdengar sama nanti uh, audiens kita siapa misalkan mau di youtube atau di instagram atau di platform manapun gitu makanya itu yeah. penting gitu. tuh si mikrofon ataupun uh, recorder gitu kan banyak sih kayak kaya yang saya gunain mm -hmm. ini kan, ini uh, hand recorder terus juga saya juga uh, pakai ini juga hand recorder juga Terus, kayak dari pakai apa nih? Dari iya. sekarang, buat record, buat record audionya. Saya malah menggunakan handphone. Eh, untuk, Derry untuk buat record audionya, pakai handphone ya. Nah, iya. itu makanya penting-pentingnya audio itu, uh, menurut saya sih, seperti itu. Mm -hmm. Selanjutnya sama, dan kita juga sebenarnya harus tahu, apa? porsinya sih ya, mikrofon itu penggunaannya. Uh, ke arah apa? Kalau misalkan untuk video biasa ya mungkin yang terbenar kata Agil tadi harus disesuaikan si apa jenis mikrofonnya atau apa? Nah, kan. Benar, benar emang <laughs> emang harus disesuaikan gitu kan ya emang misalkan kalau misalkan kita pengen vlogging yeah. nih pengen vlogging punya kamera misalkan DSLR hmm. atau mirrorless hmm. terus kita pengen vlogging ya supaya suara yeah. kita bisa didengar didengar sama sama audiensnya yeah. nanti sama penontonnya nanti ya berarti harus jelas mm -hmm. dong gitu suaranya gitu sekiranya sekiranya ya, pakai kamera pakai kamera suaranya udah jelas ya berarti nggak apa-apa gitu kan tapi kalau misalkan bisa uh, punya ya. mikrofon lain atau misalkan bisa lewat handphone dan lain sebagainya ya itu bisa di bisa dikombinasikan mm -hmm. lah gitu yang penting suaranya itu bisa terdengar dengan ya. jelas terus nggak nggak meden gitu saya itu gimana tau nggak sih, meden? sih? <laughs> meden apaan? meden Iya, jadi, jadi suaranya kita ngomongin apa yang jelas ya, kedengarannya nah, suaranya nah, apa gitu. lebih hmm. cerinya gitu kan? Terus karena enggak... kurang tepat pemilihan si perakaman. Terus rugi. juga enggak ini enggak apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu apa sih naik apa naik naik, naik turun gitu suaranya gitu. Jadi kadang hilang, kadang juga ada gitu. Apa ya? Lep lep lep Jadi Pelana kuda. Ya mungkin tergantung konten juga, tergantung terus konten tergantung gitu. mic-nya untuk apa. Nah kalau kalau teman-teman lebih ke arah uh, vlogging, apalagi ya, podcast, vlogging, tentunya podcast kan gitu. podcast atau vlogging Pastinya butuh mic lang, Ya butuh bisa mic bisa kita mic lihat gitu. Ya. eksternal. Apalagi podcast kan hanya suara yang ditampilkan nah. gitu ya, paling tidak lebih jelas gitu dari biasanya. ya mungkin hanya itu maksudnya yang paling untuk dibener-bener perhatikan gitu soal audio. Nanti kan bahas lighting juga oh, ya Gil soal cahaya. Hmm, kita tuh seringkali menemukan cahaya yang benar-benar gelap. Nah, ini saya jadi pertanyaan besar. Lebih baik menaikkan ISO atau kita pindah ke tempat yang cahayanya lebih oh, cukup? Tek Walaupun banget memang dia. kamera kita <laughs> lebih mendukung, lebih lebih mendukung ya mungkin sedikit karena mungkin kan teman-teman lebih apa lebih sering menemui hal itu ya di lapangan karena ih kita tuh udah punya kamera yang bagus tapi uh, harusnya seperti apa gitu di tempat yang gelap pun masih kadang-kadang gelap dan kurang maksimal gitu soal lighting ya ini kan mendukung banget nih soalnya nah kalau menurut sedikit aja bahas saya sih pastinya ya cahaya itu kan hmm. menduk yang membuat uh, yang membuat sebuah video ini kan gitu kan, kalau dari foto sendiri itu kan menggambar dengan cahaya ya. kan, pengertian dari fotografi itu dan uh, ya pastinya hmm, hmm. cahaya ini yang bakal nanti ngebentuk si uh, video kita ini, kalau misalkan video kita kurang cahaya hmm. kan pastinya jelaskan bakal terlalu gelap dan bahkan mungkin nggak akan kelihatan gitu nah, kalau tadi dari pertanyaan yang hmm, tadi hmm. mending naikin ISO yang tinggi atau pindah ke cahaya yang lebih cukup ya pastinya sebelum naikin iso mm. kita pindah dulu ke cahaya yang lebih cukup gitu misalkan dengan bantuan cahaya sinar mm. matahari langsung terus juga dengan uh, lampu eksternal misalkan gitu mau itu dari handphone yeah. misalkan kalau cukup yeah. atau enggak dari lampu mm. kamar misalkan kalau emang cahayanya cukup nah jadi sebisa bisa kita cari okay. cahaya yang emang uh, apa ya yang, yang cukup tentunya. Cukup juga uh, pas dalam artian pasnya itu nggak uh, apa ya? cari-cari ya. posisi yang emang cahayanya itu enak gitu supaya muka kita muka kita itu kelihatan lebih jelas gitu. Agar kelihatan ya, lebih lebih cerah lah cera, cera, pastinya lebih cera, lebih jelas juga dan enggak ya, ya, ya. enggak ngerusak mata penonton pastinya. Enggak <laughs> ngerusak <laughs> mata penonton. Oke, tadi kan Tadi kan mikrofon udah ya, teman-teman. Jadi, ca cahaya, Jadi cahaya itu bisa didapetin dari banyak yang bisa dari uh, luar yeah. yang outdoor langsung <laughs> betul, gitu. Kayak saya nih, ini kan pakai cahaya yeah. yang dari luar juga, terus juga pakai lampu kamar yang cahayanya cukup, terus juga yeah. pakai lampu LED. Kalau misalkan cewek-cewek yang suka mm -hmm. tutorial make up nih, make up biasanya suka pakai ring light kan. nah yang ring light, nah itu, itu, naido, itu wajib banget uh, ngebantu supaya <laughs> biar lebih beauty aja gitu teman temennya ya lebih ya make up cantik ditambah lighting yang bagus ya otomatis mungkin mungkin tambah cantik <laughs> <laughs> oke okay, selain cahaya uh, ya, oke okay, tadi kan cahaya, cahaya udah, udah mikrofon udah, mikrofon kamera udah, udah kamera udah sebenarnya selanjutnya itu kita kan sering menemui tempat yang kita pengen di meja nih, atau mungkin di bawah sambil duduk lesehan gitu. Uh, tripod dia penyangga, ya pastinya. Ya, penyangga nah, tripod ini, ini sebenarnya salah satu yang emang, ya, untuk menaruh kamera. Uh, salah satu termasuk poin yang paling penting, gak sih sebenarnya? Agil sendiri punya tripod, sebenarnya sih. <laughs> <laughs> saya ada tripod, ada <laughs> ini juga kan. Saya record pakai tripod. <laughs> Cuma maksudnya gini, uh, ya. buat tripod sendiri sih, ya ya kak mm -hmm. kalau misalkan emang teman-teman uh, stay, stay masih ini bikin videonya kayak buat uh, konten-konten di rumah tutorial yep. atau main game dan lain sebagainya menurut saya si tripod ini penting mm -hmm. gitu kan penting karena ya ngebantu ngestabilin menstabilkan videonya juga sama ya okay. lebih enak aja gitu okay. kan okay. framingnya kalau misalkan pakai pakai tripod mm -hmm. ini mm -hmm. bisa lebih stabil lah intinya gitu yeah. cuman kalaupun emang nggak yeah. ada kalau misalnya nggak ada, saya pernah tuh waktu itu record, mm -hmm. cuman pakai kursi, terus buku ditumpuk gitu kan. Yeah. Nah itu kameranya, disimpan disitu, mm -hmm. gitu. kameranya simpan di situ, gitu kamarnya simpan di situ dan iya, ya, ya yeah. bisa aja yeah. gitu betul, kan betul, itu betul. gimana kreatif kita sendiri. Cuman yeah. karena mungkin sekarang udah yeah. udah banyak yang murah cuman. ya, udah banyak yang murah tripod juga ada yang harganya tiga puluh yeah. Ada tripod harganya Rp30.000 puluh ribu. Ya, Bervariasi lah ya, Dari yang tiga puluh ribu. kita memilihnya untuk apa dan mungkin kebutuhannya untuk aku kualitasnya, kualitasnya juga, juga gitu. Ya. Tapi kalau misalkan emang teman-teman butuh banget ya, uh, ada sih kayak hmm. apa? GorillaPod itu yang bisa di apa yang dililit-lilit kayak gitu. Nah, itu kan mulai dari harga 19.000 itu dan ada dan harga 19.000 ada tuh. Ininya. Iya, betul, betul. Harga. Betul banget. soal mobil lewat lah. Jadi sebenarnya kadang kalau menurut saya sih ya Gile, sisi kreatif itu memiliki dua sisi yang penting nah, sebenarnya eh dua sisi yang berbeda sebenarnya di satu sisi ketika kita tidak mempunyai alat tersebut kita selalu mengusahakan uh, kita menjadi memaksimalkan, memaksimalkan apa yang, yang, ada. Apa betul yang ada nah itu sih, ya itu kan uh, apa ya, ya Dan di bentuk kreatif lain, kan seperti itu ya memaksimalkan hmm. apa yang ada gitu kan iya nah, terus iya betul tapi di sisi lain menjadi orang kreatif itu sebenarnya capek gitu. <laughs> benar ga kita kita nggak punya tripod kan otomatis kita nggak punya apa yang uh, bisa dipakai untuk menaruh okay. kamera kita melihat kursi kursi itu rata-rata uh, beratnya itu adalah uh, lumayanlah untuk diangkat betul gak? pasti kita mencoba menaruh si kamera itu di atas kursi kita menggeser kiri kanan agar mendapatkan <laughs> angle yang pas nah terkadang si uh, menjadi orang kreatif itu, itu capek sebenarnya saya selalu seperti itu, tapi bukan berarti saya orang yang kreatif banget, ya. Cuma, ternyata ketika saya tidak mempunyai alat tersebut, kita harus uh, memindahkan barang yang bukan fungsinya menjadi sebuah alat yang emang untuk proses produksi tersebut, gitu loh. Eh, tapi Pak, saya pernah ini tahu, pernah bikin foto stop motion, tau nggak? Video stop motion gitu, yang patah-patah kayak gitu. Nah, uh -huh. itu uh -huh. pakai kamera handphone, iya. pakai kursi dua gagang sapu, terus kameranya disimpan di atas foto, foto, foto karena emang gak punya tripod atau penyangga buat bikin itu ya dan emang itu iya pertanyaannya, pertanyaannya capek gak? capek gak? Ya, ribet sih <laughs> ribet juga sih soalnya. makanya ya tapi kan mau gimana lagi daripada gak. emang kita nggak bisa bikin kontennya juga kan mending ya kita maksimalin apa, -apa yang kita punya gitu kan apa yang ada aja ya coba kita maksain ngelamun kan tadi malah kan ta malah kan jadi kan tadi saya bilang <laughs> sisi uh, orang kreatif itu mempunyai dua sisi yang satu uh, kita sangat kreatif dan dituntut bisa untuk menggunakan apapun Yang satu lagi uh, kita akan merasa lebih capek dari biasanya oke <laughs> oke <Okay. laughs> okay, next setelah semuanya itu alat, uh, alat yang undika, yang intinya alat ya yang, alat yang intinya ya iya, alat intinya yang kita harus punya, ya mungkin minimal menggunakan apa yang ada hmm. tadi ya kita lebih ke arah sekarang, apa ya, bukan disebut pros, pros, pros, prosesi sih, tapi lebih ke arah Teknis mungkin. bagaimana sih cara menggunakannya nah, gitu? Ya? nah biasanya itu sih yang, hmm. yang jadi permasalahannya dari... ya, teman-teman udah punya hmm. kameranya Kameranya itu mau mau, mau mau handphone, yeah. mau juga kamera digital gitu mm -hmm. kan Terus juga tripod udah ada, mikrofon betul. udah ada gitu kan Tapi ngegunainnya ini sebenernya yeah. gimana sih gitu uh, Memaksimalkannya gitu kan, settingnya lah yang, Biasanya yang suka tanya ini yeah. itu kan Kak, settingnya gimana? Yeah, yeah, Kak, settingnya betul. gimana? Nah yeah. sekarang kita mau coba bahas ada tiga sih sebenarnya Terus bikin ya, yang pertama uh, buat bikin bikin <laughs> video ini, buat bikin video ini sebenarnya ada ada ya. tiga komponen yang hmm. uh, penting gitu kan. Yang ya, ada tiga kan komponen ya. yang penting hmm. supaya bisa yang. Uh, bikin video ini tuh jadi uh, apa ya enak untuk dilihat gitu kan. Enak untuk dilihat. Ya, betul. Yang betul. pertama itu jadi ternyata, apa gak asal record? Ternyata ya, gak asal record. Gak asal desktop, record ya, gak asal juga. Nah, ini, ini. sebenernya yang pertama hmm. itu buat yang pertama nih. Ada namanya hmm. uh, yeah. FPS, ada FPS. Hmm. Nah, pernah gak sih, uh, Der ngalamin kayak gini nih? Kita tuh mau bikin video, hmm. udah bikin video nih, bagus-bagus, yeah. terus udah okay. gitu. Sama kita tuh, hmm. mau di apa ya? Di, di gerak lambat gitu, slow motion kayak di iPhone tuh kan, kayak di iPhone slow motion hmm. gitu. Tapi sih, slow motionnya itu yeah. patah-patah, hmm. maksudnya jadi putus-putus, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek pernah ngalamin kayak gitu enggak? Pernah, pernah banget. Nah, pernah mungkin banget. apalagi kan kalau di handphone saya tuh terbatas ya, FPS-nya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal kayak gitu saat uh, nge-record udah gitu hmm. nyoba buat jadi di. Yeah gerak lambat gitu kan jalannya jadi pelan atau misalkan main sepeda jadi pelan hmm. gitu kan nah eh, itu teman-teman tuh ngaruh hal itu tuh kok bisa jadi patah-patah sih sebenarnya itu tuh ngaruhnya dari mana sih gitu kan nah sebenarnya hal itu yeah. tuh berpengaruhnya itu ke <tuh> FPS atau singkatannya itu frame rate per second frame, frame per, per second, second. nah hmm. si, si FPS ini ya fungsinya pastinya untuk bikin video itu uh, bisa di, uh, bisa dibikin slow ataupun uh, jadi saat kita misalkan mau mau mau memperlambat mau memperlambat memperlambat video itu harus lihat fps-nya dulu gitu kan nggak nggak asal lah gitu kasih contoh deh der kasih contoh deh sebenarnya sih yeah. di, di handphone teman-teman di handphone teman-teman ya FPS itu udah udah ada sebenarnya. FPS itu udah udah ada. Jadi teman-teman bisa tahu FPS itu e, berapa berapa FPS sih sebenarnya gitu kan di handphone teman-teman itu gitu kan. Itu buat FPS. Jadi bisa dicek di setting di menu setting teman-temannya. E, kameranya itu nanti bakal ada e, tulisan frame rate atau enggak frame atau enggak FPS gitu. Nah itu tergantung beda-beda kamera kan. Nah, ya. FPS di sini itu rata-rata hmm. itu normalnya itu biasanya 24, ada yang 24, ada yang 30, ada juga yang 50, 60 dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya kalau di handphone itu e, rata-ratanya itu 30 FPS, 30 FPS. Nah, atau mungkin ada 24 fps malah. ada yang 24 fps ada yang 30 fps gitu itu teman-teman bisa bisa cek bisa bisa cek aja nanti di di di handphonenya masing-masing atau misalkan yang pakai kamera yang pakai yeah. kamera nih yang pakai kamera ada slr uh, atau mirrorless mungkin kayaknya udah udah tahu gitu kan ada ada fps uh, di kameranya sendiri gitu ada ada 24 30 yeah, betul, 60 betul. 50 dan lain sebagainya nah itu tuh fungsinya, fungsi sederhananya tuh. Kalau teman-teman pengen nge slow, pengen bikin videonya slow, uh, makin gede FPS-nya itu makin enak buat dibikin slow. Seperti itu, kalau makin kecil bakal, ya, kalau bakal bisa, bikin ada yang bertanya, makin patah -patah. standar hmm, standar untuk video slow motion sebenarnya FPS paling rendah itu berapa ya?" Paling rendah sebenarnya. dimulai dari yang sebenarnya berapa? sih, untuk, untuk bikin slow motion yang eh uh, di hmm. apa sebutnya tuh dramatis ya? Yang Cukup dramatis lah, lah ya. Cukup Bikin efek-efek no? yeah. slow motion yang dramatis mm -hmm. itu. Biasanya itu record, uh, record di 60 nah, yeah. ya. fps. Nah. Iya. Di 60 fps ya. Itu yang paling angka paling kecil berarti. Kita lanjut fps. Atau mulai untuk uh, slow motion itu ya, di angka tersebut. Ya kalau misalkan buat slow motion yang dramatis nih gitu kan Yang kayak oh, ngibasih rambut Set gitu kan Supaya pelan gitu Nah itu uh, teman-teman bisa pakai minimalnya itu di 60 fps gitu kan Buat bikin efek slow motion yang dramatis banget gitu Bisa bikin di 60 fps ya, ya jadi uh, kenapa sih handphone pada awalnya hanya di Uh, keluarkan untuk merekam sebanyak 24 fps bahkan sampai 30 fps itu uh, mempersimpel si user untuk penggunaan pada penggunaan pada perekaman iya, video karena karena gini ya uh, buat standar-standar ya standar uh, video itu standar video hmm. itu biasanya itu di 24 hmm. fps jadi maksudnya 24 fps seperti ini yeah. jadi kalau misalkan emang kita ngomong kita ngomong itu sesuai dengan Uh, apa ya video itu sesuai dengan apa yang kita ngomongin misalkan saya ngomong a nah videonya pun yeah. sama gitu mm -hmm. ngomong a gitu kan jadi nggak akan uh, karena nggak karena gak akan mm -hmm. di slow mo mm -hmm. gitu kan karena nggak akan dibikin mm -hmm. pelan gitu beda halnya kalau emang kita yeah. mau bikin mau yeah, bikin betul. video yang pelan itu emang kenapa harus pakai fps yang tinggi mm -hmm. ya karena tadi kalau misalkan emang yeah. Uh, karena kita nggak akan record audionya kan karena karena nggak akan betul, gunain betul. suaranya juga gitu Kebanyakan kan kalau misalkan Emang kita pakai 60 fps terus uh, kita shoot ngomong normal kayak gini ngomong gak ini pakai 60 fps nanti bakal <laughs> videonya itu hmm. bakal su apa ya suaranya itu kayak yang biasa kebayang gak sih gitu nah jadi sih suaranya itu bakal bakal sih ganteng anjir itu, itu buat fps uh, terus? nah teman-teman nanti bisa, bisa tanya aja bisa komen-komen aja kalau misalkan emang uh, masih belum ngerti nanti kita kasih penjelasannya lagi di komentar ya yeah. selanjutnya, selanjutnya nih, adalah resolusi. Ada resolusi. resolusi setelah fps ada resolusi ada resolusi jadi kan itu apa? Uh, di resolusi itu kita lebih sering ngedenger kita nih yang sekarang membeli handphone baru ada yang namanya 4K terus ada yang namanya 2K itu sebenarnya apaan sih sebenarnya? Kita kan lebih sering mendengar ah ini bagusan videonya 4K atau bagusan videonya 2K atau 2K terus ada 8K. Nah, sebenarnya hasilnya mempengaruhi enggak sih sebenarnya resolusi itu terhadap uh, output video tersebut untuk si konten YouTube tentunya. Nah, kalau lebih tepatnya untuk konten YouTube. Untuk resolusi sendiri, teman-teman uh, kan pasti udah pernah ngedenger mm. ya, ada yang namanya itu Full yeah. HD, nah Full HD atau Full HD. Oh iya, lupa lupa tuh. Terus saya, mulai ada, dari Full ada HD, juga ya. yang disebut uh, 4K, ada juga 2K, mm. 8K, atau enggak 1080p, nah atau enggak 480p nih yang suka yeah. suka ngedownload download mm -hmm. uh, film nih, mm. download download film ya itu pasti pernah hmm. pernah milih kan pernah milih ada sepuluh delapan puluh tujuh nah itu yang disebut dengan resolusi itu yang disebut dengan resolusi hmm. dan itu beda ya beda dengan uh, Blu-ray beda dengan uh, apa namanya eh sorry itu uh, beda penyebut apa sama penyebutan sama penyebutan dengan Blu-ray kok jadi beda penyebutan sama penyebutan dengan Blu-ray dengan Full HD gitu kan, nah itu penyebutannya sama, gitu kan? sebenarnya. Jadi uh, untuk re resolusi Terus? ini sendiri itu sebenarnya ukuran ukuran ukuran panjang kali lebar itu ukuran panjang kali lebar dari sebuah uh, video itu sendiri. Nah makin yeah. gede resolusinya gitu kan, itu pun si panjang kali lebarnya ini pun pasti bakal makin gede gitu dan pastinya akan makin tajam juga hasil gambarnya hmm, seperti itu soalnya hmm, uh, pasti teman-teman hmm, hmm. pernah pernah apa ya pernah lihat gitu kan video-video yang buram gitu ya enggak sih buram gitu kan pecah ya, lah pernah. pecah pasti tentunya pecah sering doh kan dong. biasanya apalagi kalau di YouTube tuh jaringan kita nggak bagus kan otomatis sih resolusinya resolusi turun kan ke arah yang lebih Dan kecil Dan nanti gambarnya pun maka yeah. bikin pecah gitu kan Nah fungsinya resolusi ya, kita itu udah, buat itu kita udah sering mendengar kata resolusi hmm. sih ya Saya fungsinya resolusi itu ya buat tadi buat kita e, ngeliat supaya gambar itu nggak pecah gitu kan Tajem gitu kan kelihatannya, gitu. yeah. berarti kan makin tinggi tapi tergantung tergantung kita uh, nontonnya di mana sih sebenarnya? Nah buat nontonnya sendiri, uh, emang harus sesuai sama alatnya kan, alat tempat kita nonton lah gitu. Ya. Yang yang terakhir itu, yang terakhir itu ada stabilizer gitu kan. Nah ini buat stabilizer sendiri, uh, fungsinya pastinya kan untuk untuk membuat gambar kita atau hasil gambar kita itu menjadi lebih stabil nah e, contohnya kalau misalkan teman-teman ini mau vlogging nih mau vlogging atau sambil jalan-jalan kan nah itu pastinya butuh e, alat penstabil kamera nah itu banyak tuh bisa pakai bisa pakai gimbal bisa pakai tripod bisa juga eh pakai elektronik gimbal tuh yang sekarang-sekarang tuh kan yang ada motornya itu kan kayak gitu nah bisa pakai alat uh, seperti itu buat teman-teman yang misalkan senang vlogging gitu kan cuman kalau misalkan kita nggak punya itu apakah nggak bisa bikin konten dengan bagus tentu aja bisa cuman kalau misalkan untuk konten uh, untuk kameranya sendiri kameranya sendiri yang yang harus dipunya itu yang harus dimiliki ada ada fitur ada fitur di kameranya itu yang namanya itu uh, ibis atau enggak disebutnya itu OIS. Atau enggak sebutnya itu DIS. Itu singkatan dari apa sih sebenarnya? Nah, itu tuh IBIS itu singkatan In Body Image Stabilization. Nah, yang fungsinya itu e, membantu ngeredam e, gambar supaya si footage atau si hasilnya itu enggak terlalu goyang-goyang gitu kan. Nah, itu e, selain itu juga ada yang namanya itu OIS. OIS itu Optical Image Stabilization Biasanya itu OIS ini ada di kamera-kamera handphone Nah, kamera-kamera handphone juga ada stabilisasi yang langsung nempel di kameranya sendiri Itu e, salah satunya itu di handphone apa aja sih biasanya? Kalau misalkan dari produk Apple itu dari iPhone 6 ke atas itu udah ada Kalau Samsung itu dari Samsung A50 ke atas itu udah ada kalau dari uh, merek apa Xiaomi itu ada Redmi Note 5 ke atas, Note 5, Note 6, 7 dan uh, ke seterusnya itu udah ada untuk stabilizer uh, ois atau disk, gitu sendiri seperti itu. Jadi supaya footage-nya nggak goyang-goyang nih, nah uh, teman-teman harus ngerti kamera-kamera ya, yang teman-teman itu tuh uh, ada stabilizernya atau enggak. Kalau misalkan untuk konten YouTube-nya yang still atau diam, uh, itu nggak nggak, pastinya nggak butuh ya teman-teman. Pastinya lebih butuh tripod karena teman-teman nggak juga nggak akan jalan-jalan kan, nggak akan gerak gitu. Nah kecuali emang kalau kontennya itu uh, butuh uh, movement atau butuh gerakan kayak vlogging atau enggak uh, motovlog tuh yang kameranya yang suka disimpan di helm atau di kamera atau di motornya sering. Nah, itu pastinya butuh stabilizer, gitu kan, buat menstabilkan si uh, videonya, si footage-nya seperti itu. Tapi, kalau misalkan teman-teman yang stay main game nih, kayak yang main game gitu kan, konten itu main game. Nah, teman-teman nggak usah punya stabilizer juga, gitu. Tapi, uh, punya tripod juga itu udah ngebantu menstabilkan footage teman-teman seperti itu nah buat teman-teman yang mau edit videonya itu uh, kalau untuk mobile sendiri atau di handphone itu biasanya yang paling simple itu teman-teman bisa menggunakan insert ada aplikasi gratis insert atau juga ada kain master uh, kalau misalkan bisa lebih explore lagi pakai power, di uh, power director nah itu Tutorialnya banyak di di apa YouTube-YouTube lain, teman-teman bisa cek aja. Terus kalau untuk di aplikasi, apa ya, di software PC sendiri itu uh, biasanya kalau saya sih pakai Adobe Premiere Pro. Nah, cuman selain itu masih banyak lagi nih teman-teman, ada, uh, ada Sony Vegas namanya. Terus ada juga Final Cut Pro buat teman-teman yang pakai Macbook atau iMac yang produk-produk Apple terus juga ada yang gratis eh, tapi menjanjikan itu ada Davinci Resolve, nah itu gratis. terus eh, nah buat yang apa ya, yang laptopnya itu kan kebanyakan nih, alasannya itu, ah oh, laptop saya nggak kuat nih buat pake Premier atau buat pake eh, Vegas atau dan lain sebagainya. nah ada yang lebih ringan itu eh, namanya itu Filmora. nah itu film mereka itu lebih apa ya mungkin bisa sebutin paling ringan dari uh, semuanya itu yang software editing tadi itu udah nah, paling itu aja buat software editing uh -huh. karena uh, udah setengah jam aja ya dari? apa udah lebih dari setengah jam ya ya udah dong udah satu jam pak nah, okay. satu jam <laughs> Nah, paling segitu aja untuk uh, basic atau dasar-dasar ya. video sederhana atau membuat video sederhana. Uh, ya, semoga tempat dapat dipahami. Saya Agil Pemesari Swandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.